Polisi memiliki kewajiban untuk menangkap siapa saja yang melanggar aturan hukum Tanpa kecuali, meski demikian yang diurus polisi bukan hanya kasus berat Seperti perampokan atau pembunuhan saja Hal-hal sederhana seperti pertengkaran ada tetangga Hingga kado ulang tahun pun Mau tak mau harus menjadi tanggung jawab mereka Bahkan tak jarang mereka melakukan penangkapan yang terbilang cukup konyol Sekonyol apa kasus penangkapan polisi itu? Berikut ini beberapa kasusnya. Satu, Kentut di hadapan polisi Kasus kriminal tidak harus sesuatu yang keji, kejam, atau menyebabkan kematian. Namun perilaku dan perbuatan yang dianggap mengganggu kenyamanan publik bisa dikenai dakwaan. Kasus ini Dialami oleh seorang pria bernama Jose Cruz Pada bulan September 2008 Dia ditangkap pada saat polisi Lalu lintas memperhentikan kendaraannya Karena dia, dia tidak menyalakan Lampu mobilnya Namun anehnya Jose Cruz Mengangkat 20 derajat Bokongnya dan dia kentut Dengan sengaja ke arah petugas polisi Peristiwa ini pun dianggap Penghinaan oleh polisi Selain didakwa, melakukan penyerangan gas beracun kepada petugas. Jose Cruz juga positif mabuk alkohol saat diperiksa di kantor polisi. 2. Kasus Nenek dan Bola Rugby Seorang nenek bernama Edna Chester, usia 88 tahun, ditangkap polisi karena tidak mau mengembalikan bola rugby milik anak tetangga yang jatuh ke halaman rumahnya. Nenek ini merasa terganggu karena anak-anak kecil tersebut sering mengganggu dirinya saat sedang makan atau saat membaca alkitab Hingga puncaknya Edna Jester yang merasa jengkel berkata kepada anak-anak tetangganya, -anak Apabila bola mereka jatuh dalam halamannya lagi tidak akan dikembalikan Benar saja, bola rugby itu pun kemudian jatuh lagi ke sekian kalinya di halaman rumahnya, dan nenek itu tak mengembalikan bolanya. Meskipun anak-anak sudah memohon dengan meng si, agar bola dikembalikan, namun dia tidak menolak. Dia tetap menolak hingga akhirnya Paul Dennis, salah satu orang tua dari anak-anak itu, mengadukan hal tersebut ke polisi dan nenek Edna pun dituduh melakukan pencurian dan sempat ditahan 3. Kambing jadi tersangka pencurian Jika biasanya yang ditangkap dalam kasus pencurian adalah manusia maka di Nigeria yang ditangkap justru adalah seekor kambing saat itu polisi Nigeria tengah mengejar kawanan perampok mobil beberapa dari mereka lari namun, ada seorang perampok menyelinap di suatu tempat. Setelah polisi menggerebek tempat tersebut, yang terjadi malah di luar dugaan. Bukannya salah satu kawanan perampok yang ada, yang ada malah seekor kambing. Tak ayal, kepolisian Nigeria itu langsung menangkap kambing yang diduga sebagai jelmaan perampok itu. Beberapa bagian wilayah Nigeria mempercayai akan ilmu sihir masih sangat kuat, sehingga wajar saja jika mereka mengira kambing itu adalah jelmaan perampok itu. Hingga saat ini belum jelas apakah benar merupakan jelmaan atau hanya merupakan kambing biasa. Demikianlah hal konyol yang pernah terjadi dalam penangkapan polisi. Menurut kamu? Yang manakah yang paling konyol?